Ini calon pemimpin yang terang khususkan untuk laki-laki. Karena Mama Ipa calon pemimpin yang perempuan itu eh, sepertinya terang kaum gender ini dikodratkan untuk tidak mempunyai label poligami. Yang ada itu cuma di laki-laki. <laughs> Karena itu fokusnya cerita poligami untuk Kalau mau pagi Mama Ipa. Mama Ipa lagi duduk santai. Ini kamu bikin video Rabu-Rabu dulu. Barang 5 menit atau 6-7 menit ya Mbak Saudara Sekarang Mama ipa mau baca kriteria calon pemimpin yang bermoral baik Di tahun 2024 Kriteria keenam Calon pemimpin yang tidak poligami <laughs> Ini calon pemimpin yang torang khususnya laki-laki yeah. Karena Mama ipa rasa calon pemimpin yang perempuan itu eh, Sepertinya terorang kaum gender ini Dikodratkan untuk tidak mempunyai label poligami Yang ada itu cuma di laki-laki <laughs> Karena itu fokusnya cerita poligami untuk suami-suami Suami-suami yang cuma punya istri satu Seumur hidup dia kecuali dipisahkan oleh maut Baru dia kawin ulang berarti itu bukan poligami Memang karena dia pepasangan so tidak ada Atau so meninggal dunia itu dia boleh melakukan perkawinan ulang atau pernikahan ulang tanpa label poligami. tapi kalau masih ada bini di rumah masih ada kosong satu, kosong mau ada lagi kosong dua, itu dipi nama poligami, mbak saudara. <gallum> kalau begitu, memang toh sekarang bicara fokus calon pemimpin yang suka poligami. ini artinya ini janji komitmen perkawinan rumah tangga yang tadinya batunangan sobaku janji sehidup semati tapi ternyata dalam perjalanan somau lagi kosong dua <laughs> berarti orang yang tipe tidak setia kalian seperti ini kong mau kasih calon pemimpin aduh <tipun> aneh saja dia tidak setia tidak tepati janji-janji perkawinan -janji membentuk rumah tangga yang bahagia kong Apalagi dia harus berjanji dengan masyarakat banyak membentuk rumah tangga otonomi daerah Yang betul-betul bisa membahagiakan orang banyak mensejahterakan orang banyak Meningkatkan pembangunan atau kemajuan daerah Ini walah -walam kalau seperti itu Syukur-syukur kalau itu bisa terwujud Tapi Mama Ipa ini pesimis kalau orang dapat calon pemimpin yang kita sudah tahu-tahu tukang poligami apalagi kalau dia so mengawali pasti dengan perselingkuhan atau persinahan. Untung ko jadi lagi pemimpin. Aduh, kalau dia so ber dengan kebijakan-kebijakan nepotisme, -kebijakan, kolusi dan korupsi, nah, maka tong masyarakat orang tinggal dengar saja. Nah, bantar KPK Solo ini. Torantara mengharapkan calon pemimpin yang seperti itu. Karena itu harus tahu sekaris, dari sekarang. Fahil daripada calon-calon pemimpin. Kalau kita so tahu, kita so dengar Torantso solia Calon pemimpin itu dia tukang selingkuh. Dia tukang pesina. Sampai dengan dia harus poligami. Kok kita masih pilih lagi, Pak Sudara? Aduh, Ibu terhabis pikirkan oleh itu. Kita orang harus waspada mulai dari saat ini. Karena itu, orang perlu. Memantau atau mencari tahu Profil daripada calon-calon pemimpin itu Kalau betul-betul dia komitmen Terhadap rumah tangga Cuma punya satu bini Satu istri Tidak ada lagi yang lain Kosong dua atau kosong tiga dan seterusnya Maka ini kita orang boleh bikin rujukan Untuk melihat karakter Daripada calon pemimpin Yang betul-betul komitmen -betul Kedepannya ketika terpilih Menjadi pemimpin yeah di daerah maupun di negara ini <laughs> ini yang perlu toren kasih ingat mamai petara bosan-bosan karena ketika toren dapat pemimpin yang tidak komitmen terhadap diri sendiri maupun terhadap oh pemimpin, oh maka bala yang kita akan terima no. bangunan akan tidak mendapat kemajuan dan dia cuma sejahtera sendiri setara pusing lagi kita ngelayat mau sejahtera mau meningkat ekonomi atau mau bahagia secara eh, apa sosial dia sotara pusing yang dia pusing itu cuma dia be keluarga apalagi keluarga yang baru keluarga itu karena biasanya kalau polikami tuh don suka yang muda-muda yang pucuk-pucuk karena yang pucuk oh. lebih nikmat daripada yang soturung under deal, katanya <laughs> ini apa karakter-karakter yang buruk, yang perlu kita orang harus pikirkan untuk kita orang kasih jadi pada orang pemimpin di orang per daerah ini mbak begitu dulu mbak saudara orang nanti baku dapat lagi di kriteria yang ketujuh calon pemimpin yang tidak penjudi <laughs> Sampai baku dapat Tapi ya